Hai Om, orkes mahasiswa oh, <laughs> ya. Semoga buat para pemuda, oh bapak-bapak yang mau minta lagu, komandan, bantuan, -bantuan.